Halo teman-teman, selamat malam Nih, kemarin tadi malam Dapat DM Bang, saya ketipu 70 juta Oleh agensi buat kerja ke New Zealand Ini ya teman-teman ya uh, Video udah saya share cara lamar kerjanya Dimana udah saya share biayanya mau kerja ke New Zealand udah saya share umur udah saya share masih juga ketipu mana ya ini ya teman-teman ya kalian disekolahkan sekolah yang rajin orang tua kalian menyekolahkan kalian dengan keringat dan air mata guys Jadi sudah ketipu Sampai jual sawah 70 juta Mau kerja malah buntung Seperti di video sebelumnya Kerja ke New Zealand itu Jangan pakai agensi Langsung aja Melamar di Sick job New Zealand nanti tinggal masukin CP teman-teman jadi karena sudah ketipu 70 juta gimana tipsnya biar balik gini ya tidak ada kesempatan dua kali guys semua itu adalah persiapan persiapkan mental mulai sekarang belajar bahasa inggris lagi biar kalian bisa balik modal yang sudah ketipu ikhlaskan saja Kalian yang bodoh namanya Bisa ketipu padahal Sudah ada media sosial sekarang Seperti TikTok, Youtube, Google Kalian tinggal searching di situ Tinggal cari Masih bisa ketipu Kan lucu Makanya jangan nonton artis saja Tontonlah yang bermanfaat dikasih video bagus, nggak ditonton dikasih video komedi hoak, ditonton jadi yang sudah ketipu ikhlaskan saja rasanya susah untuk balik guys makanya kalau suruh belajar belajar yang rajin jangan belajar di bawah pohon mangga <tuh> orang udah jelas saya kasih tutorialnya. Banyak kok. Terkadang ada video yang yang ngasih informasi cuma tidak sesuai dengan fakta. Saya udah searching dulu di YouTube. Cara kerja penyuselan banyak sekali. Tips untuk kerja penyuselan banyak. Namun kebanyakan hoaks. Tidak sesuai dengan kenyataannya, kerja ke New Zealand tidak usah bayar. Pada kenyataannya, bayar tapi tidak lewat agensi. Oke, bagi yang belum paham dengan tutorial cara ngelamar kerja ke New Zealand, silahkan ditonton video saya sebelumnya. Pahami, resapi Jangan hanya nonton Dua menit, tiga menit Tapi kalian gak dapat ilmu Ilmu itu mahal Jarang orang yang Perperan lah Jarang orang yang berterus terang Paling banyak saya lihat itu hanya Memperlihatkan keindahan manisnya Kerja di New Zealand Tapi lupa mereka Bahwa banyak Kandidat-kandidat baru TKI-TKW yang mau join ke New Zealand. Ketika sudah sampai ke sana, kok gini amat? Menangislah kalian di situ. Udah keluar banyak duit. Tapi tidak sesuai dengan harapan. Yang belum paham, silahkan tonton video saya sebelumnya. Nah, berita terbaru kalau mau... Kerja ke New Zealand sambil menjadi warga di situ atau pindah dari negara Konoha. Syaratnya kalian harus dapat gaji per jamnya 40 dolar guys. Baru bisa mengajukan untuk menjadi residen di New Zealand. Saya sangat disayangkan sekali. Video sudah ada. Tutorial sudah ada tinggal kalian tonton gitu aja kok repot gunakanlah kuota kalian untuk menonton hal-hal yang bermanfaat di saat kalian membutuhkan jawaban tonton aja videonya itu aja repot daripada ketipu kuota habis seratus ribu tapi dapat, dapat ilmu sekarang ketipu 70 juta kapan balik balik modal udah jual sawah lagi pinginnya membahagiakan orang tua tapi buntung karena keteledoran kalian guys tetap semangat tidak ada namanya keberuntungan di dunia ini kecuali ada persiapan yang pertama persiapkan bahasa Inggris Persiapkan mental, fisik Baik jasmani maupun rohani Tetap berdoa Kalau ada lowongan langsung lamar Masukkan CP Nah ketika kalian tidak lolos Itu baru namanya takdir Kalau kalian ada lowongan Tapi tidak ada persiapan Ya sama aja bohong Contoh saya ini orang yang paling bodoh di kelas. Kalau suruh kalau pas sekolah. Saya selalu peringkat ketiga paling belakang. Siswa 33, saya ranking 30. Nyatanya saya bisa nyampe ke luar negeri. Kenapa? Karena ini mainkan. Saya belajar bahasa Inggris. Saya persiapkan mental. Jasmani rohani, kurangi rokok biar lolos medical check-up. Ketika saya udah persiapkan semuanya, saya interview lolos berangkat. Hmm. Nah, bagaimana dengan kalian? Mau membahagiakan orang tua tapi udah ketipu 70 juta guys. Oke okay, guys, ambil sisi positifnya saja kalau mau nonton video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga yang sudah ketipu bisa cepat balik modal. Itu aja sih. Sekian dari video kali ini.